dan meminta uang kepadanya secara tiba-tiba gantungnya -tiba, berdegup kencang sakit tidak tertahankan Bapak Yudi menjatuhkan dirinya melihat polisi itu preman tersebut galak kabut dan ketakutan karena mereka seumur-umur belum melihat kejadian itu dari korbannya mereka lari terbirit-birit ketakutan ini tinggal Bapak itu sendiri menahan sakit dan akhirnya dia tidak sadarkan diri Tolong, tolong, tolong! Cepat, cepat! Bapak, bapak! Bapak, bapak, bapak lagi! Tanang, Sama, sama, sama! Lepas! Oh. Oh.